Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas aku di Hari menjelang uh, Lebaran gitu ya teman-teman Apa kabarnya nih teman-teman semua uh, Semoga Teman-teman semua dalam keadaan Sehat walafiat dimurahkan Rezekinya dilancarkan segala urusannya Amin amin ya rabbal alamin Terima kasih yang udah mau mengklik video aku, yang udah like, komen dan subscribe. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Tak terasa ya teman-teman sebulan penuh kita udah menjalankan ibadah puasa. Meskipun ada yang bolong-bolong, semoga teman-teman sih nggak ada yang bolong-bolong ya teman-teman. Ya -teman. kecuali ya perempuan pasti ada aja yang bolong-bolongnya, maklum ya teman-teman. Dan semoga aja di tahun nanti, tahun depan kita bisa berjumpa lagi di dengan bulan Ramadan yang penuh berkah bulan Ramadan yang bulan suci gitu ya teman temen amin amin ya rabbal alamin dan ini uh, aku tadi uh, sebelum ke pasar aku lagi bikin ketupat gitu ya bareng tetangga aku dan ini sangat berantakan sekali dan setelah karena aku belum beli celana untuk paksu, eh, jadi aku tadi ke pasar mepet-mepet. Tadinya sehingga mau beli, katanya nggak apa-apa, nggak beli juga. Eh, karena masih ada gitu yang tahun kemarin masih bagus. Tapi aku manfaat sih. Aku beli mumpung ada rezeki. Kemarin al alhamdulillah sih ada yang masih rezeki tuh dan ini sekalian aku juga beli nih baju obralan 60 ribuan alhamdulillah murmur ya teman-teman hmm, ini juga baju anak aku 5 ribuan gitu ya obralan dapat dua aku beli dua maksudnya 5 ribuan dan aku juga beli kerudungan aku kemarin belum sempat jadi aku hanya beli bajunya aja aku beli online gitu ya teman-teman untuk baju anak-anak kemarin aku beli online dan punya aku juga dan paksu kemarin belum beli celananya aja gitu ya temen temen takutnya gagal gitu dan tadi juga pas di pasar aku belanja uh, kebutuhan yang lainnya gitu ya temen temen cuma gak sempet aku rekap karena di pasar tuh uh, padat banget ya hampir pesel tersendat-sendat dan anakku yang kecil aku juga nggak bawa ya karena hmm, lagi tidur karena kasihan juga kalau dibawa dan ini hasil buruan aku ya lumayan murah-murah gitu dan aku juga beli kerudung, kerudung ini beli di tetangga aku ya murmer 17.000 ribu gitu Alhamdulillah ya dapat baju murah-murah dan untuk celana punya paksu tuh hanya 80 ribuan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sih murah menurut aku. Dan ini juga aku lihat tangga aku nih. Uh, masih seperti itu ya. Baru segitu gitu maksudnya. Nggak aku kasih keramik karena aku uh, lagi banyak sekali pengeluaran ya teman-teman hanya diaci dan di eh, motif kotak-kotak aja gitu dan ini aku bongkar oleh-oleh dari kakak aku tadi pagi kakakku datang ke sini bawa oleh-oleh ini Alhamdulillah ya rezeki di bulan puasa gitu ya teman-teman dan ini aku juga beli ayam 1 kilo dan daging sapi setengah kilo aja ya teman-teman ini di tempat aku harganya 45 ayat untuk ayam dan sapi 75.000 untuk setengah kilo. Gimana nih di tempat-tempat teman-teman semua? Harga perdagangan hmm, naik nggak? kalau di tempat aku hmm, naik gitu ya teman-teman. Maaf ya mau lebaran mungkin sama ya di tempat daerah-daerah lain juga dan ini aku beberes tipis-tipis aja ya teman-teman. Karena ini emang masih dalam proses pem... apa ya, renovasi tangga aku. Cuma lama sekali ya beresnya, malam ya. Taksu ngerjainnya tuh malam, kalau siang beliau malah tidur gitu. Katanya lemes gitu ya kalau puasa mengerjakan sesuatu. Dan nanti malam katanya beliau mau diteres dan ini ceritanya pas di malam hari gitu ya suasana gemah takbiran terasa banget di kampung aku dan ini aku lagi masak rendang rendang sapi dan ini juga masak opor ayam ya teman-teman dan aku bagi-bagi eh, tugas gitu ya aku masak dan paksu lagi beberes cuma nggak aku rekam nih aku kelupaan gitu karena hp aku lowbat gitu pas malam gimana nih di tem tempat-tempat temen-temen semua lebarannya pada masuk apa nih bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman dan ini alhamdulillah ketupat aku udah beres aku bikin 40 biji karena keluarga aku sangat banyak gitu ya teman-teman. Nanti makannya mau kumpul sama di rumah kakak aku di depan dekat ya nggak jauh gitu. Jadi makannya tuh bawa e, dibawa gitu ke situ ke rumah kakak aku jadi saling mencicipi setiap masakan uh, keluarga gitu dan ini aku masak opor ayam dan cabai besar serundeng cuma nggak aku rekam ya pas pas masak uh, cabenya gitu dan ini ketupatnya udah mateng dan ini ada sapi serundeng juga ya setiap masakan aku selalu pakai serundeng nggak tahu kenapa aku suka banget soalnya jadi ya seperti itu ya temen-temen dan ini suasana pas di pagi hari uh, mau sholat id gitu ya temen-temen aku kesiangan dan ini yuk yang lain udah pada masuk gitu dan ini anak aku aku bawa gitu ya temen-temen dia anteng banget lucu kayaknya dia masih ngantuk diem aja gitu oh ya teman-teman aku juga mau mengucapkan minal faizin, mohon maaf lahir dan batin semoga uh, tahun depan kita berjumpa lagi dengan bulan ramadan yang penuh berkah mohon maaf ya teman-teman bila ada kesalahan di video aku perbuatan aku mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ya teman-teman oke teman-teman sampai di sini dulu untuk video receh aku video pas lebaran suasana di kampung terima kasih banyak yang udah menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat lebaran 2023 bye-bye